Luka Jovic resmi ke Fiorentina, Real Madrid bakal bungkus titisan Ibrahimovic. Klub raksasa Liga Spanyol, Real Madrid dilaporkan membidik bomber Real Sociedad Alexander Isaac di bursa transfer musim panas ini. Sosok yang dijuluki titisan gelatan Ibrahimovic tersebut di plot Los Blancos untuk menambal kepergian Luka Jovic yang resmi menyebarang ke Fiorentina. Usai ditinggal Jovic, Real Madrid rupanya langsung bergerak untuk mencari pengganti ex Frankfurt tersebut. Gossip dari Vichages menyebut jika Los Blancos kini membidik bomber Real Sociedad Alexander Isaac untuk menjadi pengganti Jovic. Menurut media yang berbasis di Spanyol tersebut, Presiden Los Blancos, Florentino Perez, sudah memasukkan nama Isaac dalam rencana transfernya musim panas ini. Kendati begitu, batu sandungan datang dari Real Sociedad. Pasalnya, La Real disebut tidak akan melepas Isaac dengan harga yang murah. Saat ini, harga pasaran Isaac berkisar di angka 30 juta euro. Namun, Real Sociedad dilaporkan akan menggelembungkan nilai tersebut hingga dua kali lipat. La Real siap melepas penyerang asal Swedia tersebut di harga 50-60 juta euro. Jumlah tersebut bisa menjadi penghalang negosiasi. Diakini, Real Madrid akan pikir-pikir untuk merekrutnya. Terlebih, kedatangan Isaac hanya untuk menjadi pelapis Karim Benzema. Alexander Isaac telah lama menarik atensi publik, ia bahkan dianggap sebagai salah satu striker muda paling menjanjikan di Eropa dan disandingkan dengan seniornya Zlatan Ibrahimovic. Sempat tampil buruk saat merapat ke Borussia Dortmund, Isaac kemudian bangkit dan tampil moncer bersama Royal Sociedad. Tercatat, hingga saat ini pemain berusia 22 tahun itu sudah mencetak 43 gol dan 8 assist dalam 128 penampilan di semua kompetisi. Bukan MU atau Liverpool, Marco Asensio pilih gabung klub Sultan Inggris. Spekulasi masa depan Marco Asensio memasuki babak baru. Winger Real Madrid itu dilaporkan merapat ke Newcastle United. Sepanjang musim panas ini, Asensio ramai dikabarkan akan meninggalkan Real Madrid. Ini disebabkan sang winger tidak masuk dalam rencana Carlo Ancelotti di musim 2022-2023. Agen Asensio dilaporkan ingin membawa sang winger ke Inggris. Ada Manchester United dan Liverpool yang digosipkan berminat pada sang winger. Laporan Ekrem Connor menyebut bahwa Asensio tidak akan bergabung dengan dua klub IPL itu. Sang winger disebut akan bergabung dengan Newcastle. Laporan itu mengklaim bahwa ada alasan Newcastle berada terdepan dalam transfer Asensio karena The Magpies memberikan tawaran yang menarik untuk Asensio. Manajer mereka, Eddie Howe, berani memberikan jaminan jam bermain reguler bagi Asensio karena Newcastle saat ini kekurangan winger top. Sementara MU dan Liverpool dilaporkan tidak berani memberikan jaminan jam bermain reguler untuk sang winger, sehingga ia lebih condong bergabung dengan Newcastle. Laporan itu juga mengklaim bahwa dibandingkan MU dan Liverpool, Newcastle lebih serius dalam upaya mendatangkan Asensio. The McVis dilaporkan sudah melemparkan tawaran ke Real Madrid. Mereka menawar 20 juta pounds untuk jasa sang winger. Di sisi lain, MU dan Liverpool belum mengajukan tawaran apapun ke Real Madrid. Jadi, Newcastle kini memimpin perburuan sang winger. Jika Newcastle benar-benar serius pada Asensio, mereka harus menaikkan nilai tawaran mereka. Vinicius Junior sepakat berbarui kontrak hingga 2027 Vinicius Junior dilaporkan telah membarui kontrak jangka panjang dengan Real Madrid hingga 2027 mendatang. Kabar itu datang dari pakar bursa transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano. Romano menjelaskan sebenarnya Vinicius sudah mendapatkan kesepakatan lisan dengan pihak klub pada Juni lalu. Namun, baru bulan ini kedua belah pihak menyetujui kesepakatan tersebut. Vinicius Junior telah menandatangani kontrak baru, hal itu dilakukan setelah kesepakatan lisan terungkap bulan lalu. Ungkap Romano dilansir dari Twitter pribadinya El Fabrizio Romano, Minggu 10 Juni 2022. Kontrak baru akan berlaku hingga 2027, seperti yang diinginkan Florentino Perez, jatuh Romano. Sementara itu, Romano mengatakan bahwa sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan kontrak baru Vinicius, di mana hal ini justru akan ditunggu-tunggu oleh fans Wasco Bancos. Nantinya, pemain Brasil itu akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 8 juta euro atau sekitar 61 miliar rupiah. Klub akan memutuskan waktu yang tepat untuk mengumumkannya, yang jelas sekarang sudah ditandatangani tandasnya. Madrid dengan melepas pemain emasnya itu setelah Vinicius tampil mengesankan musim lalu. Dia berhasil mencetak 22 gol dan 20 asis dari 52 penampilan di semua kompetisi. Berkat kontribusi besarnya itu, Madrid sukses menggondol 3 gelar treble Winners, yakni gelar Liga Champions, Liga Spanyol, dan Super Cup. Bell mau trofi sebanyak-banyaknya di Los Angeles FC. Gareth Bell tak mau sekedar numpang lewat di Los Angeles FC. Dia bertekad meraih trofi sebanyak mungkin seperti di Real Madrid. Bell tak melanjutkan karirnya bersama Madrid setelah kontraknya habis. Dia menyudahi masa bakti 9 tahun di Santiago Bernabeu yang bergelimang gelar. Meski karirnya tidak berakhir menyenangkan, setelah ditendang dari tim sepanjang musim lalu dan jadi musuh fans, Bell berperan besar dalam hadirnya beberapa trofi Liga Champions. Bell bahkan lebih sukses dari legenda lain macam Zidane Zidane, Ronaldo, dan David Beckham karena punya lebih banyak trofi. Total, Bell punya 16 trofi. Maka ada anggapan kalau Bell cuma ingin uang dengan bergabung dengan LAFC dan tak mau menghadapi tantangan berat di kompetisi Eropa. Selain itu, Bell cuma butuh klub untuk menjaga kondisi jelang Piala Dunia 2022. Tapi, Bell menepis anggapan itu karena dia juga meraih kesuksesan yang sama di Amerika Serikat. Bell masih ingin tampil di level kompetitif sehingga selalu siap-sedia jika dipanggil timnas World Persiapan terbaik adalah selalu bermain. Saya memang ingin datang ke sini, saya ingin sering bermain dan menancapkan kuku di sini, sekaligus tampil sebaik yang saya bisa untuk membantu LAFC memenangi trofi, menjaga Red Bell di situs resmi club. Saya pun bisa membantu para pemain muda karena ini adalah tim yang masih sangat muda, memberikan saran, melihat bagaimana cara bersikap profesional dan coba membantu mereka. Sambungnya!